ini auto auto sempak sempak sempak sempak kita yang pertama ini tapi sempaknya langsung gede e -e, jadi senang ini ya mantap sekali oke alas ya <tik> semua semoga sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi nih dengan Mamang Joni di channel tercinta kita Wayang Jackpot. Seperti biasa hari-hari Mamang Joni akan menginformasikan kepada kalian Info slot gacor hari ini buat kalian semua ya kawan-kawan baraya. Jadi tetap stay tune. Iya iya kita sudah masuk dalam gamesnya ya kawan-kawan ya. Seperti biasa ngomong Johnny main di boswin satu enam delapan kihui ah mata. soalnya komunitas memang gini lagi ngadain giveaway mingguan buat kalian yang beruntung ayo masuk nanti uh, memang jenis makan ya link komunitasnya di kolom deskripsi yeah. kawan -kawan, ya kawan-kawan nih di sini jadi bawa modal lima puluh k aja ya kawan-kawan ya seperti biasa kita kocok kocok dulu hmm. empat ada ada satu lagi bisa dikasih ini mah enggak aduh langsung aja kita turpo turpo 10 dulu ya aduh satu lagi hei hantam malah cuma kali lima pecahan nggak ada lain satu lagi sekitarnya ya nanggung kabok, aduh masih ya si kakema ya ya biru hmm mm, oh hati Ya boy, kita langsung aja lah ya. Gas gun, all in gun, kumamang Juni mas seperti biasa ya. Jangan takut, jangan khawatir. Oke, okay. aduh kalti langsung dapat hijau, boleh turun. Aduh makotanya oh, langsung kena. Oh aduh, oh Tapi pecahannya nggak ada lagi sama kali kali ultinya nggak ada lagi. Sayang sekali anak muda. Oke merah kali empat makota bisa Aduh, aduh jam pasirnya kena kotanya juga turun lagi Nggak dikasih lagi ya aduh nih nice, nice aja ya kawan-kawan ya Oke siap boy He hejo aduh aduh aduh aduh aduh Kemana ia pecahan sama kalian Oke cincinnya juga jadi boleh Mantap jiwa hijaunya juga jadi Jadi mana jadi mana Aduh Woi Gak diulti ya sayang si Aki Biru mantap Alah siap Santam oke kaltinya kena Aduh suara mamang joni kok jadi sekat Aduh sayang cincin satu lagi Alah siap boy Boy alah Ayo totos ya mamang joni Alah Uh, uh. kita nyalain secepatnya oke okay. sih iya, hijau benang biru jadi oh, oh kuning juga jadi oke okay. mana ultinya kak kasih oh. koplay anjim anjim jaus anjim tai aina sabar sabar. oke okay, lah aduh Iya boleh Mega doang. Oke terakhir kan masih dikasih biru aku boleh ikut jadi tidak jaga jadi, aduh, sayang sekali hanya dapat Mega mendung doang. Oke oke oke, oke kuning jadi, aduh banyak ini mana lagi, aduh nggak ada yang pecah lagi kali empat doang, aduh. Ini hai, cantik aja tapi kayaknya ini sudah balik modal sudah profitnya ya sudah ada profit 35.000 kita langsung naik hai, kita hai, hai, kita hai, kita kocok-kocok lagi ya kawan-kawan manual-manual hai, aja ya Oke oke oke hai, ya hai, hai, tung tung tung pun nyalain tapi pakai manual ya kawan-kawannya ini mau jungni ya. Baru di 10. Oke. Okay. Olo, olo, olo, olo. Oke okay, biru kuning. Oh, oh, kosong melompong sia boy. Heeh heeh heeh -e -e. dan membagongkan ini mah ya. Naik bet lagi coba sok Oh iya dikasih gratisan akhirnya ya naik bed cantik dari memang joni pilihnya memang bagus. Kita lihat apa apa? Oke. Okay. Ya. biasa ya kalau dikasih free spin, mah jong ya isinya teh ya tirai dua uh, uh, dapat jong. Oke. Okay. Biru mantap. Mm, kan oh, derin, oh, pecah. Kaldu, Allah siang ada lagi. Allah, oh Allah, oh, oh kali lima lewat itu tadi. Aduh, ainya, gratisan namanya juga ya. Hah? Allah, Allah boy kali tiga doang. Aduh, aduh, aduh ini si Aki ya. Cuman ngasih buat perpanjang nafas lagi buat ngocok-ngocok si Akia ya ini ya Oh loh, cuman 31.000 Memang Nah naikin bet lagi C 400 mau ngasih nggak? Oke okay. Oh aduh Sugante dapat ya eh. Bet ada bet di 6.000 ya Mamang Joni main ini Aduh Mamang Joni naikin Oh oh ungu auto jadi itu mantap apa lagi, Allah sih saya sayang, aduh, kita coba turbo ya, kagok Edan lah, ah langsung dikasih lagi kan, bener, cik lihat dapat apa ini ya kawan-kawan ya, oh, ayo, hantam, oke okay, kali tiga kali lima, semoga ini tidak jong ya, oke okay, awal yang baik ini ya. Kali 8 aja Aduh Aduh Oke oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nggak dikasih lagi nggak dikasih lagi airnya hmm. Oke okay, kali 8 kena hijau Nyamsangnya oke okay, Hmm, Kuningnya satu lagi Tapi lumayan lah ya terhati sarmanya ditampi oke kuning banyak oke jam pasir oke merah wei mantap mana ultinya ki, ulti atau ulti atau ulti oi mantap jiwa di ulti kali ini mas aja ini auto auto Sempak, sempak, sempak, sempak kita yang pertama ini, tapi sempaknya langsung gede. Uh, uh, jadi senang ini ya, mantap sekali. Oke, alas ya. Oke, kali tiga. Oke, jauh kena kuning. jam pasti ya. tidak ada lagi ya, kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa, alas ya. Cusunyun terakhiran Alah, eh. Membayun lah ya Oke okay. Aduh kita lanjutin dulu lah Kagoknya Empat, Sampai habis lah kita lanjutin ini ngomong ya. Joni juga Ingetin lagi nih Kawan-kawan ayu gabung di komunitas ngomong Joni Karena ada giveaway mingguan ya Hadiah utamanya Handphone Aduh malah dikasih lagi sih ya, Joy Joy nah ya mah, mantap, satu lagi sketaknya boleh, tidak kali lima, oke si aktif lagi baik sama si cucu ini ya, aduh ya kosong, oke, okay. hantam sihah mantap, oke kali sepuluh, jadinya, oke biru kuning boleh jadi, aduh satu lagi, eh hey satu lagi Oke mantap Oke kali dua kaldu kaldu cantik aja ya Oke cincinnya kena itu kali tiga kena uduh mantap iya iya iya iya iya iya nice, nih cennic ceh cantik aja ya kawan-kawan Oke biru hijau Oke biru. Alah, lurus. Oke. Okay. Oke. Okay. Alah. 4,3 3. Alah, ka mana meningulti tesik akim. Aduh aduh aduh. giliran ada yang pecah nggak mau diulti oke biru. Hantam aduh aduh lumayan lah ya gratisan mandi tampi ya kawan-kawan Oke terakhir Cusun yun Alah siap boy lumayan lah ya Segini mah sudah enak auto WD ya Kita modal cuman gocap Jadi dikasih satu GT mah Langsung diwedekin ya Kuma Bang Joni kawan-kawan ya Luh -luh, Ingat kalau kalian mau main jangan lupa mainnya di dibosin 168 ya kawan-kawan ya -eh. Ngomong Joni juga ingatkan lagi kalau main kayak gini hanya buat heaven aja ya kawan-kawan ya -eh. jangan dijadikan mata pencarian ya <tuh> <tuh> <tuh> Bisi totos nanti ya kompor meleduk jadinya aur kan, kalau setiap hari main kayak gini ya jangan ya kawan-kawan ini mah buat heaven heaven aja ya buat santui-santui temen ngopi sama ngudut tak nah, baik main kayak gini modalnya juga kecil aja ya kawan-kawan ya He -he. ingat ya kawan-kawan ngomong -kawan Joni tunggu di komunitas Mamang Joni komunitas KSS ya di sana kalian bisa bagi-bagi pola antar pemain minta kalian bisa minta ya ini ya, apa games-games yang lagi bagus? Apa bang, lu nanti kasih tahu ada TPS, TPS ini disana juga dikasih semuanya ya. Mm -mm, komunitas Memang Joni juga ngadain giveaway mingguan nih. Hadiah utamanya handphone. Ayo, nah, siapa yang mau handphone? Ayo masuk komunitas Memang Joni ya. Uh, uh, Di sana nanti ada ininya keterangannya. Mau gimana cara dapat handphone sama pivot. tuh mingguan mantap jiwa hayu atau gas pun menggeni tunggu ya oke okay. -e, seperti biasa ya ya kawan-kawan ya stay safe stay healthy e -e, dadah